Tampaknya sebagian besar orang yang memasuki unik Devil Regent kali ini telah datang ke sini. Ying Xiao Xiao menyaksikan belalang seperti sosok manusia yang terbang di dalam baskom besar dan berkata ketika kejutan melintas di matanya. Meskipun ada cukup banyak orang yang datang ke sini dalam kompetisi sebelumnya, jumlahnya tidak pernah mencapai skala seperti itu. Sepertinya semua orang datang dengan harapan mendapatkan bagian setelah mendengar bahwa Yuan Gate tampaknya percaya diri dalam membuka Burning Sky Ancient Stars. Petik 2, Lin Dong sedikit mengangguk, ada beberapa kejutan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak menyadari apa yang digunakan tablet cahaya yang dibentuk dari kuali tembaga yang meleleh, itu pasti terkait dengan Burning Sky Ancient Stars. Namun, mungkinkah Yuan Gate juga mendapatkan sesuatu yang mirip dengan tablet cahayanya? Mari kita kepala juga, mata Ying Xiao Xiao memandang ke arah tengah cekungan merah cerah. Setelah itu, tubuhnya bergegas maju sementara Lindung dan sisanya segera mengikuti di belakang. Setelah mendekati area tengah ini, kelompok Lindung dapat dengan jelas merasakan sejumlah kehadiran tersembunyi yang kuat mulai muncul. Tampaknya tempat ini benar-benar dipenuhi oleh para ahli tersembunyi. Ada cukup banyak sembilan ahli panggung Yuan Nirvana yang hadir. Seperti yang diharapkan, sekte super lainnya semuanya telah tiba. Mata Lindung tiba-tiba menyapu titik-titik tertentu di daerah pusat. Dia bisa melihat beberapa kelompok besar orang. Orang-orang ini semua adalah murid dari sekte super lainnya. Bahkan mereka yang berasal dari Nine Heaven Supreme Purity Palace ada di antara mereka. Setelah penampilan kelompok murid besar ini yang termasuk Lindung, banyak mata dari daerah itu mulai bergeser. Namun, Ekspresi mengejek yang menunjukkan bahwa mereka sedang menonton pertunjukan tanpa sadar melintas di wajah orang-orang ini ketika mereka melihat yang pertama. Semua orang tahu bahwa Yuan Get pasti akan hadir di stas kuno pembakaran langit ini. Dari cara mereka melihatnya, para murid Dao Sekte ini, yang memiliki dendam yang sangat mendalam dengan gerbang Yuan, harus memikirkan cara untuk menghindari tempat ini sebagai gantinya. Namun, dari apa yang mereka bisa lihat? Jelas bahwa para murid Dao Sekte tidak melakukannya. Oleh karena itu, para murid Sekte Dao pasti akan bertemu dengan para murid Gerbang Yuan. Pertunjukan yang bagus kemungkinan tidak akan dapat dihindari pada saat itu. Itu kakak laki-laki, Lindong, Suruo, yang bersama dengan murid-murid 9 Surga Agung Istana Kemurnian, menatap murid-murid Dao Sekte terbang dari jauh. Joy segera muncul di wajahnya. Para murid Dao Sekte juga datang ya. Ling Qingzu juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang sama. Segera, dia sedikit merajut alisnya. Setelah itu, pandangannya beralih ke tempat paling sentral di daerah itu. Sekelompok besar orang diam-diam duduk di sana dan mengeluarkan gelombang kecil yang mengejutkan. Mereka adalah para murid dari gerbang Yuan. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Tidakkah mereka tahu bahwa gerbang Yuan juga akan ada di sini? Namun mereka masih sombong dengan cara seperti itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Yuan Chang dan keduanya adalah individu yang baik? Seorang pria tampan berdiri di belakang Ling Qingzu. Dia disebut wukun dan juga salah satu ahli top di antara generasi muda 9 surga agung kemurnian istana. Dia telah melihat konfrontasi antara lindung dan Lei Qian di Treasure Finding District saat itu demikian pula dia juga melihat pertukaran berikutnya antara lindung dan Ling Qingzu. meskipun yang terakhir masih terlihat Acuh ta Acuh dia bisa merasakan fluktuasi yang tidak biasa di bawah ketenangan Ling Qingzu karena dia berkenalan dengannya selama bertahun-tahun fluktuasi keadaan pikiran Ling Qingzu ini menyebabkan Wukun merasa agak tidak nyaman ini karena dia jelas menyadari bahwa situasi seperti itu jarang terjadi pada Ling Qingzu. Kakak Lindong jelas bukan orang yang gegabah. Dia akan mempertimbangkan dengan serius tindakan apapun yang diambilnya. Karena dia berani membawa murid-murid Dao Sekte, dia pasti tidak takut dengan Gerbang Yuan membuat hal-hal sulit bagi mereka. Suruo tanpa sadar membalas setelah Wukun berbicara. Lawan yang Lindong temui di battlefield kuno saat itu juga jauh melampaui mereka dalam hal kekuatan. Ada banyak orang yang senang seperti itu pada saat ini. Namun setiap kali Pemuda itu, yang hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah, mampu bertahan dengan senyum di wajahnya. Di belakangnya adalah aura berdarah yang naik ke langit. Meskipun Suruo saat ini bergabung dengan Nine Heaven Supreme Purity Palace, Suruo masih percaya bahwa sosok kurus yang telah membawanya dan kakak laki-lakinya berjalan keluar dari kota Wansiang dan akhirnya berdiri di puncak gunung 100 kerajaan, adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tidak bisa terguncang. Dia sangat percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat merobohkan sosok itu. Jangan bilang padaku bahwa kamu pikir dia akan bisa bertukar pukulan dengan tiga raja kecil," Chao tersenyum tipis. Dia telah melihat wajah of Antara Lindong dan Leikian saat itu, meskipun yang terakhir dipaksa untuk mundur dengan cara sedih pada saat itu. Itu karena kesombongannya sebelumnya, jika keduanya saling berhadapan secara langsung. Wu Chao tidak percaya bahwa Lindong benar-benar akan dapat bersaing melawan Lei Qian. Suruo tertegun sejenak, bagaimanapun, saat ini dia bukan lagi wanita muda yang pemalu itu. Karena itu, dia jelas menyadari kekuatan tiga raja kecil dari Gerbang Yuan. Namun, setelah beberapa keraguan, dia serius mengangguk dan berkata, "Kakak laki-laki, Lindong tidak takut pada mereka." Mungkin Wukun mengangkat pundaknya tanpa komitmen. Mengingat statusnya, jarang ada murid di dalam istana kesucian tertinggi sembilan surga yang berani berdebat dengannya. Namun, Surwo di depannya ini jelas tidak termasuk dalam kategori ini. Meskipun dia telah bergabung dengan Nine Heaven Supreme Puriti Palace selama kurang dari setahun, peningkatan kekuatannya bisa dianggap menakutkan. Selain itu, dia juga menyadari bahwa jika yang terakhir benar-benar pergi keluar, Kemungkinan hanya Ling Kingzu di antara generasi yang lebih muda dari seluruh istana sembilan tertinggi surga Kemurnian sembilan yang bisa menaklukkannya. Ling Kingzu diam-diam mendengarkan pertengkaran di antara keduanya. Sejauh mana Suruo menyembah Lindong bahkan membuatnya sedikit terkejut. Dia bisa dianggap memiliki pemahaman tentang saudara perempuan junior ini, yang reputasinya dalam sembilan istana tertinggi Kemurnian saat ini melonjak. Meskipun karakternya lemah ketika dia baru saja tiba, hatinya jelas memiliki kegigihan tertentu. Meskipun Suruo biasanya cukup hormat kepadanya, itu jauh dari pemujaan Buta Lindong bahwa dia memiliki. Tentu saja, karena tidak menyadari apa yang terjadi selama Perang Seratus Kekaisaran saat itu, dia secara alami tidak dapat memahami ini. Pasangan Saudara Kandung yang dikejar-kejar oleh orang lain sampai tidak berani bahkan memasuki kota Wan yang telah bertemu tiga orang di api unggun selama malam yang dingin dan sedingin es itu. Pada saat itu, senyum lembut dan ramah di wajah pemuda kurus itu mirip dengan keselamatan terhadap sepasang saudara ini, yang hampir jatuh dalam keputusasaan. Para murid Dao Sekte perlahan mendarat di daerah tengah di depan mata dari semua tempat. Mata mereka menyapu sebentar dan secara kebetulan melihat ke suatu tempat tepat di depan. Itu adalah tempat di mana para murid gerbang Yuan berada. Kami memang menemui mereka. Lin Dong menyipitkan matanya. Ada sedikit kejutan di dalam mereka. Jelas, dia mengharapkan situasi seperti itu. Ying Xiao Xiao memberi sinyal tangan. Banyak murid Dao Sekte mulai duduk dan memulihkan diri. Namun, ada kehati-hatian di mata mereka. Mereka tersebar secara tertib, jika sesuatu terjadi, mereka akan dapat segera membentuk formasi dan bertemu musuh mereka dalam pertempuran. Efek pelatihan selama 10 hari terakhir jelas agak besar. Semua orang berhati-hati, Lindung berbisik lembut ke Ying Huan-Huan di sampingnya. Iya nih, Ying Huan-Huan mengangguk, dia membentangkan tangannya dan sitar hijau giok muncul dalam sekejap. Penampilannya juga seseorang yang menunggu dengan hati-hati. Segera setelah kelompok Lindong mendarat, berbagai suara angin deras tiba-tiba muncul. Lindong mengangkat kepalanya. Hanya untuk sesaat terkejut. Ini karena orang yang datang itu sebenarnya sueling dari Swotsek yang mereka temui beberapa waktu sebelumnya. Kelompok Lindong sedikit mengernyit ketika mereka melihatnya. Mungkinkah orang ini masih menyimpan dendam kepada mereka karena masalah dari terakhir kali? Hehe. Itu mengejutkan bahwa kamu semua telah berhasil melarikan diri dari mayat iblis. Kemampuanmu tidak buruk. Sueling mendarat dari udara. Segera, matanya melihat ke arah kelompok Lindung dengan sedikit terkejut saat dia tertawa. Melihat bahwa Sueling tampaknya tidak memusuhi mereka, ekspresi Lindung juga sedikit menghangatkan. Dia tersenyum berkata, Brother Su'e juga cukup terampil. Kedua mayat iblis itu tidak mudah ditangani." Petik dua. Asteris asteris. Kami tidak bisa berurusan dengan mereka. Kami dikejar-kejar tak berdaya untuk waktu yang lama. Dan tidak punya pilihan lain. Kami menyeret mereka ke tempat dengan banyak orang sebelum diam-diam melarikan diri. Sueling berbicara dengan cara yang tak berdaya. Kelompok lindung segera bertukar pandang ketika mereka mendengar ini. Orang ini benar-benar kejam. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Dia sebenarnya menggunakan orang lain sebagai pengalih perhatian Mereka yang terpikat oleh bencana benar-benar tidak beruntung Tidak ada yang tahu jika mereka berhasil menghabisi dua mayat iblis pada akhirnya Namun, kalian semua cukup berani Kamu sadar bahwa gerbang Yuan ada di sini Namun kamu masih datang Sueling melihat ke arah Yuan Gate di kejauhan Setelah itu, dia berkata karena kamu memiliki niat untuk berbagi manik-manik tulang hidup misterius yang sama terakhir kali. Aku akan mengingatkan kamu sebagai teman bahwa Yuan Get pasti akan datang dan membersihkan tempat ini nanti. Kalian semua harus berhati-hati. Berikan sedikit jika tidak ada pilihan lain. Jangan biarkan hal-hal berakhir seperti kompetisi sekte besar terakhir. Terima kasih. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Sueling dan berkata sambil tersenyum. Sueling menangkupkan kedua tangannya dan tidak berbicara lebih jauh. Dia memimpin beberapa murid Swotsek untuk kembali ke daerah di mana mereka berada. Mata lindung tiba-tiba menyipit setelah Sueling pergi. Ini karena dia melihat dua murid menjauh dari daerah gerbang Yuan. Setelah itu, mereka berjalan menuju dua faksi yang tampaknya dianggap sebagai sekte super, tetapi belum mencapai tingkat 8 sekte super besar. Segera setelah itu. Kedua kelompok mulai berdiri. Mereka perlahan berbaris menuju para murid Sekte Dao di depan mata. Dari kelihatannya, mereka memiliki niat buruk. Membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor muya. Lindong menurunkan kelopak matanya. Sinar dingin menggelegak di matanya. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku